Jangan! Nah, apa tuh? Ditžeb tuh Hahahaha。 tung lagi, oh, tuh de mana ni, mana tuh de, Eh, lah, tuh tuh nggak bisa, tuh yeah, yeah. aduh, oh aduh, ada ambil ni, tadi jatuh, jangan dekat-dekat dia Aduh, I think I'm play that wow, like that. ini apa ni? Tapi tengokmu okay. pelik tak, terbalik dek. Ini, ini ina penyam. Inu yang, ah, bisa <laughs> kan? Aku kesini ya, aduh, penata darma, aduh, tada orangnya itu itu itu itu waduh gawat babi dia hah? hah? apa yang mana ini? Oh, di taman. Oke. Jadinya batu, jadi. Halo, dedek, pangeran. Imanah masjid. Kau sujud masjid. Ini masjid kita. Okay. Jibar, today, Hello, Bye, jibar, hmm? Masjid? masjid ya? Dia sholat dia di Aduh antu Bisa lah ide-nya eh. Enggak Enggak bilang Di eh, sini kamu cecik kamu. Yee, eh, sini kamu. Uh. Aduh, dude. Ku baki. Udah baik, kita eh naik ke sakan ini